Akankah Euro USD terus terkoreksi? Secara umum, bias harian pergerakan Euro USD terlihat berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase koreksi. Jika pergerakan Euro USD tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 1.3006 sampai 1.12867 juga indikator ADX bergerak ke atas maka ada potensi harga akan menyentuh area 1.35996. Sebaliknya waspadai jika harga euro USD terus bergerak ke bawah dan menembus level 1.12867 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1.12642. Sekian analisa forex untuk tanggal 13 Desember tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212